Waspadai harga emas sedang bullish. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan XAU/US diterlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Perhatikan. Jika pergerakan XAU USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1807,93 sampai 1802,00 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga XAU USD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1824.35. Sebaliknya waspadai jika harga XAUUSD diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1802.00 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1792.41. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 Juli 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.